Oke okay guys, karena banyak yang DM saya di Instagram Bang, apa aja persyaratan kerja di New Zealand? Berapa pengeluaran biaya? Oke, okay, di video kali ini saya akan bahas Dan apa aja persyaratannya Nah, cara kerja di New Zealand Gaji, syarat, dan budaya kerja Di video kali ini saya akan bahas tuntas teman-teman Nah, setiap warga negara Indonesia ingin bekerja di luar negeri karena gaji yang terbilang cukup banyak teman-teman. Jadi, salah satunya saat Anda ingin bekerja di New Zealand. Atau istilah kerennya Selandia Baru, teman-teman. Hal ini terbilang banyak karena dolar New Zealand tersebut memiliki nilai yang cukup besar jika dirupiahkan. Dan berikut ini adalah syarat kerja di New Zealand untuk laki-laki maupun perempuan teman-teman minimal berusia 18 tahun memiliki paspor, memiliki ktp memiliki surat keterangan sehat atau medical checkup memiliki skck memiliki visa dan dokumen yang lain teman-teman dan bagaimana cara mencari lowongan kerja di New Zealand nah untuk anda yang bingung bagaimana cara mencari lowongan kerja di negara New Zealand anda bisa mencoba beberapa berikut ini teman-teman ini situs resmi ya pertama melalui situs web umum atau walking in walking here new kiwis seek trade me indeed dan Career New Zealand dan kebanyakan teman-teman saya yang sudah berangkat ke sana menggunakan Sik, teman-teman. Nah, ketika Anda sudah mengajukan atau mengirim CV dan lolos interview, syarat selanjutnya adalah membuat visa kerja, teman-teman. Syaratnya paspor, dua pas foto, sudah diterima bekerja oleh pihak perusahaan di New Zealand memiliki kesehatan yang baik melalui rongsen dada dan pemeriksaan kesehatan yang lain atau medical checkup tidak pernah terlibat kriminal berusia minimal 18 tahun dan memiliki finansial yang stabil melalui laporan bank teman-teman dan itu syarat yang wajib ya teman-teman bagi yang ingin bekerja di New Zealand akan tetapi banyak hal-hal yang harus diperhatikan sebelum ke New Zealand. Berdasarkan pengalaman, saya ngomong berdasarkan pengalaman ya di perhotelan, bukan hoax. Ketika Anda sudah lulus bekerja atau melamar pekerjaan di New Zealand dan sudah diterima, Anda harus mengajukan visa kerja, dan saya sudah sebutkan persyaratannya tadi. Setelah itu. Kalian akan diinterview di kedutaan atau konsultan teman-teman Kedutaan New Zealand Setelah kalian lulus, persiapkan uang sebesar 7-8 juta teman-teman Dan itu wajib dibayar Dan medical checkup Sudah tentu Kalian cari di rumah di mana biasanya medical checkup dan kemarin teman saya menghabiskan medical checkup 5.500 teman-teman dan untuk bekerja di perhotelan saya ngomongin perhotelan ya karena basic saya di perhotelan ketika anda sudah lulus pertama pengeluaran yang yang wajib medical checkup kurang lebih 5.500 yang kedua bisa kerja Ketika Anda sudah lulus di konsultan Bayar 7-8 juta Yang ketiga Kalian harus beli tiket Kurang lebih 11 juta Untuk berangkat ke New Zealand Dan uang tiket itu tidak diripan Atau tidak dikembalikan oleh perusahaan Dan ketika kalian sudah nyampe di New Zealand Kalian akan tinggal di sana Untuk bekerja Sebelum dapat rumah Tentu kalian akan menginap di hotel Dan Bayar teman-teman Dan banyak sekali yang DM saya Bang saya ingin kerja di New Zealand Umur saya udah sekitar 40an Bisa nggak? Jawabannya ya, bisa, kalau 40 masih bisa Masih bisa teman-teman Akan tetapi hal yang perlu diperhatikan ini Yang banyak orang tidak nge-share Atau tidak ngasih tahu ya bahwa kerja di New Zealand itu ada potongan resmi dari pemerintah atau pajak teman-teman Jadi pajak di New Zealand itu besar sekali Yang pertama Setiap kali gajian biasanya di New Zealand kerja di perhotelan itu Dibayar setiap minggu Setiap kalian gajian Pokoknya setiap gajian kalian akan dipotong 17% tax dari pemerintah dan akan diripan oleh pemerintah setelah satu tahun itu terserah pemerintah ngasih berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, biaya rumah tinggi teman-teman. Biaya rumah itu bayarannya bukan per bulan, per minggu. Jadi banyak teman-teman yang dikasih tahu manis-manisnya saja waktu kerja ke New Zealand, ngabis itu menangis kalian. Setiap kali gajian dipotong 17% oleh pemerintah tax. Terus bayar rumah per minggu kurang lebih 250. Dan untuk mencari rumah, kalau bisa kalian kesana empat orang lah biar bisa ngambil atau sewa rumah. Kalau kalian kesana sendiri itu susahnya minta ampun teman-teman. Kalian harus ngekos. Kosnya pun harus diinterview. Kalau nggak disetujui oleh yang punya rumah, kalian tidak bisa ngekos di situ. Yang ketiga, kalian harus buka rekening bank di situ. Ketika kalian sudah nyampe di New Zealand, kalau sudah punya rekening bank baru, gaji kalian bisa masuk, teman-teman. Jadi, total pengeluaran untuk ke New Zealand perlu diperhatikan. Uang medical medikal kurang lebih uang bisa 7 8 juta, uang tiket 11 jutaan dan uang bekal teman-teman. Jadi kurang lebih sebelum kalian dapat gaji ke sana menghabiskan 40 50 juta, teman-teman. Jadi jangan tergiur dengan gaji tinggi tapi kalian tidak tahu seluk-beluknya di situ. Dan ini fakta. Perlu kalian perhatikan ya walaupun memang benar gaji di New Zealand itu 30-50 juta dapat sebulan ini saya ngomongin di perhotelan ya kalau di perkebunan beda lagi kalau di perkebunan lebih tinggi gajinya daripada perhotelan teman-teman dan uniknya banyak sekali yang terjebak New Zealand itu kalau kita kerja di New Zealand kita bisa menjadi warga di sana Ya, jawabannya betul sekali. Akan tetapi, syarat untuk menjadi warga di situ, kalian harus mendapatkan gaji dolar uh, New Zealand per jam. Kalau di bawah itu, kalian tidak bisa. Ini patah oke, okay guys. Mungkin itu info penting bagi teman-teman yang tergiur mau ke New Zealand dengan gaji tinggi, tapi kalian belum tahu kehidupan di New Zealand kayak gimana. Semoga fakta ini menjadikan pertimbangan kalian sebelum berangkat ke New Zealand bekerja. Semoga bermanfaat, tonton full biar tidak gagal paham teman-teman. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian berhasil melamar kerja di New Zealand. Jangan lupa like, share, dan subscribe teman-teman.